Cacing memiliki kandungan protein, lemak, dan nutrisi yang baik bagi ikan Selain itu, cacing juga dapat melancarkan pencernaan pada ikan teman-teman Karena mengandung serat dan mineral yang cukup tinggi tumpukan tai-tai domba guys Kandungan protein cacing tanah adalah sekitar 60 72%. Jujur di sini sangat bau, teman-teman, karena di sini banyak sekali kotoran domba. Dan seketika baunya menusuk hingga ke dalam sukma sampai paru-paruku menangis. Bau-bau guys. Kita cari cacing secukupnya aja teman-teman. Ya lumayan banyak lah ya segini buat stok hasil dari tai kuda. Eh, tai kuda Tai Kuda Tai Domba saatnya kita beri makan ikan teman-teman let's go Untuk pakan ikan, kita bisa memberinya 2-3 kali dalam satu hari teman-teman Jangan sampai berlebihan, nanti si ikan pun bakal obesitas Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pencinta ikan bagi pemula Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Bye!